anak-anak akan -kan usahanya gitu, celah buta, mencari tayu. Hmm. Jadi saya mencari measwa okay. wow. untuk makan saya sendiri. Hmm. Nah, sehari mungkin 15000 kadang-kadang Rp10.000 beli nasi gitu. Hmm. Sebenarnya dengan adanya Corona seperti ini, ya Pak ya berkurang ekonomi, kan banyak ini pecah pecat Sudah gitu ada bantuan gini, kita beruntung banget Pak. Nggak beruntung banget udah gitu mendapatkan sembako seperti ini, gitu. Kalangan di, di bawah kayak kita gitu, istilahnya dalam masalah kerjaan, apa gitu. Kan saya juga usaha ya, jualan gitu di rumah. Sekarang kan tangan juga masih ada yang mahal ya. Kayak misalkan, eh, apa sih, sembako gitu kan ada yang naik gitu harganya. jadi pasti terasa banget kalau misalkan di kalangan kita kalau kita mau udah pasrah kayaknya <lian> bagaimana lagi kita buka usaha udah nyoba dan nyoba ini kan buka usaha nih kecil-kecilan tapi kan tetap aja hasilnya kan nggak seberapa gitu ya kadang-kadang kalau lagi nggak ada ya kadang-kadang minta tampil mulung kami nyari aktor aktor itu semua orang ada yang aja gitu Kayaknya anak-anak sih udah gak bisa ngasih orang tua. Ya, anaknya Sahanya dia anaknya empat Usahanya dia sih terhabis lah, kayu. Kadang kalau lagi kerja kalau kompak, kompak. Kalau lagi ada kompak ya, nganggur. Jadi entah kalau ada kerjaan biasa, kalau borongan kan kalau ada barang itu kan masuk, kalau ini kan kagak gitu biasanya. Biasanya kalau malam kerja, ini nggak kerja dia. Gitu aja kurangnya. Misalkan sehari, misalkan resiko itu 100.000 ribu. Saya harus pintar-pinter gitu dari situ tuh nabungnya, naroknya tuh harus pintar-pinter aja gitu, harus nyisihin e, sehari minimalnya dua puluh gitu, minimalnya dua lah gitu. Jadi sebisa mungkin saya harus bener-bener manfaatin uang yang ada gitu, maksudnya e, yang sehari itu harus bener-bener kita maksimalin gitu. Saya juga pribadi eh, makasih banget udah dapet saluran ini ya membakul gitu. Alhamdulillah, rezeki semoga yang membalas Tuhan gitu. Ya Alhamdulillah ada bantuan tadi, tangan pengharapan, saya terima kasih Udah bisa membantu keluarga saya Ya karena adanya ini mudah-mudahan uh, warga pun senang Walaupun uh, banyak yang pernah ngomong saya gak dapat-dapat Tapi saya udah jelasin bahwa ini hanya untuk orang-orang yang gak mampu Adalah lebih baik mengucap syukur dengan apa yang kita miliki Karena dengan mengucap syukur membawa mujizat hadir dalam kehidupan kita